Oke, okay, cara edit video ya menggunakan aplikasi InShot. Yaitu di sini saya tes mengedit video game Mobile Legends yang biasa saya mainkan. Ya, kenapa saya edit begini kawan-kawan dan potongnya supaya nggak dikatain noob ataupun cacat ya. Dan bagian yang kita cacat itu kita potong dan yang bagian kita GG itu kita biarin saja supaya nampaknya baguslah gitu ya cukup mudahkan kawan-kawan menggunakan aplikasi editor video atau editing video yaitu insert yang tersedia di Google Play Store <tuh> silahkan download ya kan kawan jika kamu ingin menggunakan setelah selesai, kita pilih simpan ya.